subscribe ya di belakangku sudah ada motor odong-odong kelas bebek standar ya sebenarnya sudah naik sedikit ya geser-geser aja standar porting dan ini pemiliknya Halo Halo mas kira-kira bikin motor ini habis berapa berapa juta ya Sudah, GoPro juga siap. Ini shock nah. depan tampaknya pakai uh, ini replika KLX ya. ya. Replika KLX mesin standar porting aja. Nah, ini juga, ini mesinnya uh, mesin Shogun SP, ya? Shogun SP standar porting. Uh, body setnya eh uh, KTM 85 oke okay guys. Uh, depan pakai shock upside down Wilwood lumayan kira-kira uh, berapa ini Dua juta setengahan ya 2 yeah. juta setengahan uh, sepi mesin juga standar volting tidak begitu ekstrim soalnya kita untuk uh, bikin enduro bukan untuk laju-lajuan yang penting bisa jalan gas ketemu teman jadi saudara nah ini ini ini ini apa ini poswan nah ini poswan ini, ini poswan siap jengat nih kalau tidak salah ini standaran main standaran aja guys nah, ini kira-kira habis berapa ini 4 juta ya soalnya masih pakai orinya semua cuman ganti cover shock aja dengan shock depan ini uh, kita ambil yang second uh, karbu pakai karbu pe ninja lumayan gas jengat ya guys ini dilihat dari jauh yang agak gagah sedikit lumayan um mm mm